fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya China telah mengirimkan rekor baru untuk jumlah maksimum peluncuran orbit dalam setahun dengan mengirimkan satelit penginderaan jauh ke luar angkasa dari pusat peluncuran satelit Xinxiang di provinsi barat daya Xinjuan satelit Yohang 36 diluncurkan oleh roket bomba longmas 2D pada pukul 2.25 pada hari Kamis 15 Desember 2022. peluncuran ini berhasil memasuki orbit yang direncanakan. China meluncurkan satelit pengintai Yoagen yang lebih rahasia ke orbit. Penerbangan Long March 2D hari Kamis yang sukses menarik misi peluncuran ruang angkasa ke-50 yang dilakukan oleh keluarga roket March tahun ini. Pertama kali seri ini melakukan 50 peluncuran orbit dalam setahun. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penyelidikan singkat terkait roket LOMAS 2D China menunjukkan Yawagen 36.04 pada hari Kamis 15 Desember 2022. Selanjutnya,